halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys di channel fahmi agya oke okay, saya mau pasangkan uh, twitter di mobil ya twitter tambahan dan uh, seperti apa cara memasangnya kita lihat dulu ya teman teman ya kita harus buka uh, uh, soket yang ada di pintu dulu karena untuk memastikan kabel kabelnya warna apa kita harus membuka Uh, pintunya itu ya teman teman ya oke okay, kita lihat dulu ya teman teman cara uh, menemukan kabel mana yang harus disambungkan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 Oke, teman-teman, kita lihat di sini sudah saya bongkar uh, uh, speaker-speakernya, dan di sini ada dua kabel. Ya, kita lihat dulu ini kabelnya warna apa, kita copot soketnya terlebih dahulu. Setelah itu, kita lihat uh, kabelnya warna apa dan bisa kita cari di sos. Di soket dalamnya, ya, kita perhatikan, teman-teman. Oke, okay. nah, soket speakernya sudah terbuka. Setelah itu, kita carikan kabel yang warna putih sama hijau ya kalau nggak salah ya teman-teman. Mungkin di mobil teman-teman ya berbeda. Lebih baik dibuka dulu speakernya baru kita lihat kabelnya warna apa. Oke, dan di sini kabelnya warna hijau sama putih ya. Nah, kita buka ini teman-teman. Dan di bawah ini ada soket. Dia itu ada soket power window dan juga soket speaker juga disatukan di situ. Kita buka dulu teman-teman soketnya. Nah, kita lihat ya. Warna hijau sama putih ya. Oke, itu soketnya teman-teman. Dan di sini kita buka dulu balutannya. Dan setelah itu kita potong dua kabel yaitu warna hijau sama warna putih Dan di sini agak sulit ya teman-teman ya karena kabelnya itu soketnya sangat pendek Dan setelah itu kita buka dulu ya biar nampak kuningannya Oke teman-teman diperhatikan Jangan sampai salah kabel ya Oke sorry ya teman-teman karena saya tidak punya tang jadi untuk membuka katunya harus pakai korek ya Oke kita lihat lagi Oke setelah itu kita masukin Dari dashboard atas ya Sapi pinggirnya itu Kita masukin Kabelnya Kita tarik dari bawah dashboard Kita masukin ke pinggirnya dan setelah itu kita sambungkan kita potong dulu biar nampak kuningannya. kita sesuaikan berapa ukurannya panjangnya karena saat kita beli twitternya itu kabelnya sangat pendek dan di sini kita harus menyambungkannya dengan kabel tambahan Oke teman-teman kita sambungkan dulu ini penyambungannya sangat sulit ya teman-teman ya mungkin kalau teman-teman ada bisa menggunakan cara lain nah, supaya tidak sulit penyambungannya bisa langsung kemasukin ke dalam speakernya pun bisa ini sangat sulit teman-teman karena kabelnya sangat pendek ya Oke kita sambungkan jangan lupa dibalutkan dengan lakban balutkan kembali nanti dengan laban teman-teman. Oke teman-teman kita lihat lagi dan di sini sudah selesai pembalutannya dan sekarang kita lihat kita pakaikan soketnya dan sekarang kita tes suaranya ya teman-teman ya suaranya mantap tenang kita lihat dulu Oke halo teman-teman Jadi kita sudah Pasang twitter mobilnya ya Teman-teman ya Twitter mobilnya sudah kita pasang Sudah jadi nah, Sekarang kita tes suaranya Seperti apa Kita tes dulu ya Suara twitternya Seperti apa Oke teman-teman ini sudah jadi ya Twitternya sudah saya pasang Di kanan dan juga di kiri Sana teman-teman ya ini sorry banget teman-teman, saya pasangnya di waktu malam hari ya, itu dan sangat gampang cara pasangnya cuman ngambil dua kabel dari sini ya kita sambungkan untuk memasangkan Twitter kemari ya dan kita masukin dari sini ke bawah dan kita sambungkan di soket ini kita cari dulu uh, warna kabel di sini warna apa ya. Oke teman-teman seperti itu dan kita lihat dulu seperti apa suaranya Suaranya sangat mantap ya teman-teman ya Seperti ini hasilnya teman-teman Oke, okay, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya, teman-teman. Ya, nah, semoga tambah sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.